Ma, poek-poek bayar tunggal penting teh. Bantu kena bayar di Atau menang bantuan listrik gratis, Mak? Kudu nama menang ma tenangkan info Kuma menang bantuan Cepung nih Mak, kudu daring Eh, jaring Eh, nah, oleh Mama tengah larti Daring, Mak Tapi, Gening, desa tengah bantuan orang caranya menang bantuan, ya, Mak? Kudu nama ayah Tapi, kudu minta ma era, rek tulung ke Pak na. Dama, nasi nah, sibuk baik Entah cuma ulah cicing baik Bisi bantuan dari dipasangkan karena togel Udah Lila kemutelan Lumayan Lila Kurang lebih setahun orang langsung di dia Mana mau ngajak orang asup hey, Enggak deh jadi aja Ayah kabar di sekolah Hari Senin Minggu arep Kita udah mulai diajar lagi Lu bener Lu bener Resep patuh Mes Lila juga manuk di jeruk kandang Dahar, sare Kira bisa pajong oge jeng jalan meloba Untuk oge lan Maksud naku maharik? Kita mah tetep ngejedog di Ima Dia ajarannya daring Ampun Gusti Ah, siarul, ya, baik nang kamu bisa nebeng di hp aing, oke? Okay? siapin saja kotanya Aku bagus dulu ya ke dalam. Harimana yakin mau ngajak orang masuk. Cai-caima tu riko. Eh, enggak deh. Kamu mah jahat parah. Kalah dia. Hei eh, kamu becanda sih becanda tapi jangan ngakup pagar oge, gandeng nyo. Gia-gia teuing atuh, Ma. Gia-gia teuing kumaha, halana Hayang benghar juga batur. Boga HP, boga emang nucaang caang mencrang, boga sagelana nu ulang di teh hayang. Henteu sih, Ma. Lanangan sepoe kana kecap daring. Kabeh daring, kabeh make jaringan internet. Kabeh kudu make HP. Sugan diajar teh kudu jengjalmane boga HP bae itu kan kecap pinternya hanya milik orang-orang yang punya hp. Begitu mak. Lana stres mak. Lanaik bunuh diri belah. Hus. Eling Lana, bahu lah mamali ngapal kente pakai lampu damar. Belas ngapal kente. Liang irung mahararidu. Terus listrik asup. Internet asup. Terus tingkamajuan nandein tuh bakal datang. Urang kudu siap nyang harapan terus lana kudu kumaha tuh, Mak pancak umpaka sang harapan duit dimana orang bisa melihatnya tuh, Mak ulah eleku cakcak -cak atulan tuh tinggali eta cakcak -cak di isuk cicing bayi nungguan rengit datang coba kumaneh bayangkan kumaha hesena kahirupan cakcak -cak. tapi sana jankit ge cakcak mah tetep sabar terus ikhtiar, tak rasa stres komo bunuh diri mah ih, sahanu stres sehano ek bunuh diri Eta, cak cak eh, ek dikemaken eta teh. eta jang itu di warung nabuk eni ih eh tenang mak waldi alungkan ya, takut iya maka goreng di baik etabudak aku naon dari anu anugelis teh setah minggu mana jualan gorengan mak duit angger balik tuh cukup boro-boro jeng beli hp jeng beli kota gitu mahi ya atuh isukan mangga jual gorengan teh izinnya sejuta nya. menang beren hp 10 iji mah Eh, ayo mana naonan Bapak pasti bisa sedot goreng nanya. Nanti saya akan tanya nanti sarang nyiru, kenapa? Eh, Ariman nih, Kasopan, Kakak Rute, kau mau bapak wali kelas mana? Mana nyampe keburu ganti gel nyiru? Apapun atuh, Pak, Nami naga orang Sunda, suka sisi wo. Tong di Sarwako jenggo Baturan, atuh, Lana. Goreng-goreng kiege, Pan, Bapak tew, goreng. Lu lah jadi kie, balik deh ke permasalahan mana. Mulai kayak anjing. Udah jam telo sore, lana kadi ya Cenak tugas di guru-guru Enjing nak, kumbul kendi ka bumi bapak Nga anak tawai meren nubis aku bapak bantu Mungun pak, mungun, hatu rumen pisan Nyatuh, sami-sami Abdi permiosnya pak Lana! Eh? Iya nyiru nak ketinggalin Dikit ntar di tuangku bapak Ariman, nah eh, kena sisi siwot eh. Perubahan itu niscaya, perubahan itu sulit dan sakit, begitu juga dengan tumbuh Tapi tak ada yang lebih menyakitkan selain diam saja bergeming di tempat Tidak mau berubah padahal butuh untuk tumbuh, tidak mau berubah ya tidak tumbuh, tidak tumbuh ya mati Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar 9 triliun rupiah untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3-4 bulan ke depan ini. Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin untuk bisa segera cair dan harapan kami adalah ini, membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga guru-guru kita. Ba, cincin teh orang jual helanya yang beli HP budak.